Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sahabat Almera Parabola Jumpa lagi di channel ini Channel yang selalu membahas Tentang satelit parabola Hanya di Almera Parabola Sahabat Almera Parabola di rumah update terkini untuk satelit asia Sat 9 atau di Nine media untuk transponder 12415 vertikal 45000 saat ini sudah aktif kembali ya almera akan coba arahkan ke satelit asia Sat 9 untuk cek apakah kontor dari 12415 vertikal 45000 ini sudah aktif kembali kebetulan di Almera parabola mengarah ke arah timur hanya ini yang mengarah ke arah timur akan Almera tracking ke satelit Asia 19 terlebih dahulu sebelum kita cek di transponder 2415 vertikal 45000 Scan ya. Akan bisa lihat di dalam video dan benar saja untuk transponder di 12415 vertikal 45000 sudah aktif dan sinyalnya pun sudah Almera dapatkan akan kita coba lihat channel-channel uh, apa saja yang terbaru setelah mereka melakukan maintenance ini di 2415 vertikal 45000 akan saya cekli dulu tipe siaran televisi mau pencarian cari acak kita tunggu saja sahabat Almera parabola dan kita sama-sama cek untuk transponder yang baru aktif ini Adakah penambahan channel-channel baru? banyak sekali ya penambahan channel baru ada kuba vision inter ya internasional ya di dua empat vertikal 45000 puluh channel sudah berpindah kembali sahabat musik pun sudah berpindah di 12415 vertikal 45000 ada cinema Indonesia dan ini adalah yang terbaru Gotruk TV sudah kembali lagi MWDTP Sahabat bisa lihat King Kong pun sudah kembali lagi King TV Lotus pun sama ya Sudah kembali lagi Sempat menghilang kemarin sahabat channel ini mission Asia yes TV pun kembali ke 12415 vertikal 45.000 dan ini adalah channel untuk olimpiade sahabat almera parabola Rai Italia juga ada baik sahabat almera parabola di rumah review untuk transponder atau frekuensi di 2415 vertikal 45000 ini memang betul sudah aktif kembali dan mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah. Tentunya bagi sahabat-sahabat Almera Parabola yang standby di satelit Asia Sat 9 khususnya untuk Media ini. Sudah bisa menyaksikan channel-channel kesayangan sahabat Almera Parabola di 12415 vertikal 45000. Terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.